mata memadang itu ramai banget dan gue penasaran kira-kira di sana ada apa aja kita jalan terus oh, sampai sampai bule aja wawancara Oh di depan ada yang lagi syuting lagi tuh buset sekarang ini udah kayak tempat apa ya digit-it -digit orang syuting digit-it -digit orang syuting karena di sinilah tempat cuan mulai dicari Menjelang malam minggu ini ramai banget di Cittayem Fashion Week. Jordi. Bapak tuh Jordi ini. Bapak tuh Jordi, Bapak tuh. Bapak tuh, Bapak tuh. Bapak tuh, Bapak tuh. Bapak tuh, makin naik gua Ya ya, munduran dikit ya. Soalnya kalau nanti pasti kita dibubarin nanti. lagi Bang. Saya tidak serius, da'ai이 foto foto foto oh now you can't eat have you Come on Lihat orang-orang di depan itu, itu ramai banget. Gila ini ramai banget. Uh, sebelah kiri atau kanan. Ada yang bikin konten, ada juga yang cuma sekedar lihat tingkah lucu bocil-bocil ini. Gitu, jadi macam-macam. Tapi ini bikin daya tarik sendiri sih. Uh. Lurus ke sana itu ke arah Bundaran H.I. Ya. <tik> kiri kanan ini orang semua ini gila sih ini ramai banget cowok cowok semua memang di daerah sini sekarang uh, lokasinya itu jauh lebih enak ya dibanding dulu lebih bersih trotoarnya juga lebih bersahabat buat pejalan kaki jadi memang orang kesini tuh nyaman gitu nongkrong di sini karena bersih gitu jadi memang wajar kalau akhirnya di sini jadi daya tarik buat orang kesini